Jimat batu berubah menjadi cahaya putih hangat yang merobek kegelapan. Itu langsung menuju peti mati batu yang mengapung di Danau Lava. Adegan ini sangat mendadak, bahkan Lindong tidak berhasil pulih dengan segera. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat batu yang diam-diam tersisa di tubuhnya, tiba-tiba akan bertindak dengan cara yang aneh. Lindong segera fokus setelah mendapatkan kembali akalnya. Dalam upaya untuk menarik kembali jimat batu yang telah terbang keluar, namun, kendalinya benar-benar tidak berguna saat ini Karena itu, dia hanya bisa menonton jimat batu Yang telah berubah menjadi cahaya putih Dengan ekspresi agak pucat Akhirnya, itu muncul di atas peti mati batu Lindung memandang jimat batu saat melayang di atas peti mati batu Saat setetes keringat dingin bergulir di dahinya Namun, dia tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun dia tidak tahu siapa orang berambut merah di dalam peti mati itu. Selain itu, dia tidak tahu apakah orang ini sudah mati atau masih hidup. Tidak ada jaminan apa yang akan terjadi jika orang ini dibangunkan. Selain itu, jika dia mengambil langkah mundur untuk melihat situasi, bahkan jika dia tidak membangunkan orang ini, perubahan tak terduga pada formasi besar ini karena tindakan jimat batu dapat menyebabkan benda yang ditekan untuk melarikan diri. Hasil seperti itu mungkin akan menjadi bencana Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya Ini tidak dianggap sebagai hal yang baik untuk Lindong Namun, meskipun beberapa kecemasan naik dalam hati Lindong Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasinya Dia menyadari asal-usul jimat batu Karena itu, tidak mungkin baginya untuk meninggalkannya dan melarikan diri sendirian Bas-bas di bawah mata Lindong yang cemas, cahaya putih tiba-tiba tersebar dari jimat batu. Setelah itu, itu menutupi pria berambut merah di dalam peti mati batu. Lindong merasakan kulit kepalanya meledak saat dia melihat ini, karena hatinya tanpa sadar meratap. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan jimat batu ini. Mungkinkah benar-benar berencana untuk membangunkan pria berambut merah misterius ini? Lindung menatap dengan penuh perhatian pada pria berambut merah di dalam peti mati batu. Sementara Yuan power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Cahaya putih menutupi pria berambut merah itu. Namun, dia tidak bangun seperti yang diharapkan Lindong. Demikian pula, tidak ada yang luar biasa terjadi pada formasi. Ini menyebabkan jantung tegang Lindung sedikit rileks saat dia santai. Lindung tiba-tiba melihat cahaya merah naik dari dalam tubuh pria berambut merah di dalam peti mati batu. Akhirnya, lampu merah berhenti di samping jimat batu. Swoosh! Jimat batu segera menarik cahayanya setelah lampu merah muncul. Selanjutnya, itu berbalik dan bergegas kembali, sebelum sekali lagi memasuki tubuh Lindung dalam sekejap. Lampu merah santai melayang di depan Lindung saat jimat batu memasuki tubuhnya. Lindung tertegun setelah melihat adegan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengulurkan tangannya dan lampu merah mendarat di sana. Lampu merah jatuh ketika kecemerlangannya tersebar, berubah menjadi token merah berapi-api. Token ini seukuran telapak tangan, dan masih terasa hangat saat memasuki tangannya. Tokennya sangat sederhana dan tidak mengandung pola aneh. Namun, token ini memancarkan aura agung dan kuno yang sulit disembunyikan. Lindong membalik token di tangannya saat dia melihatnya. Bagian depan token memiliki karakter yang relatif kuno di atasnya. Kata, Yan, Api. Lampu merah melonjak pada karakter ini seperti lava yang mengalir. Memberinya penampilan yang sangat misterius. Apa ini? Lindong merasa agak tersesat saat memegang token merah-merah ini di tangannya. Itu mungkin baginya untuk merasakan energi yang tampaknya sangat menakutkan yang terkandung dalam token ini. Namun, dia tidak dapat mengaktifkannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Karena ia dengan hati-hati menyimpan token merah-merah ini. Karena objek ini dipanggil oleh jimat batu. Benda itu mungkin berguna. Lindong sekali lagi dengan hati-hati melirik pria berambut merah di dalam peti mati setelah menyimpan token merah-merah. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tampaknya dia tidak dapat mendeteksi penghapusan jimat batu dari token misterius ini dari tubuhnya. Lindung linglung untuk waktu yang lama, sebelum dia menggaruk kepalanya. Jimat batu ini telah habis dengan cara yang tak terduga, dan telah membawa kembali benda misterius. Seluruh masalah ini benar-benar membingungkan. Seseorang benar-benar tidak dapat memahami benda-benda kuno ini dari penampakan situasinya. Mungkin saja jimat batu misterius ini berhubungan dengan pria berambut merah. Jika ini masalahnya, pria berambut merah ini mungkin eksistensi dari zaman kuno. Lindong berdiri di sana dengan bingung ketika dia membiarkan pikirannya menjadi liar. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Yang terbaik adalah pergi dulu. Meskipun situasi terburuk tidak terjadi, Lindong menjadi sedikit takut dengan domain misterius ini. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk tetap di sini. Tubuhnya berbalik, dan dia langsung melarikan diri ke arah lingkaran lampu merah-merah di belakangnya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini, karena ia berhasil memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang. Domain hitam misterius ini sekali lagi turun ke keheningan kuno seperti setelah Lindong pergi. Ria berambut merah di peti mati batu berbaring dengan damai di atas danau lava. Sepuluh jarinya menyilang di depannya. Sementara tekanan samar terdengar. Guyuran, kegelapan yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Ketika suara rantai logam rendah dan dalam muncul. Segera setelah itu, seluruh ruang tampak bergetar dengan intens. Mengaung, ciwa melengking yang merobek tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Setelah itu, suara rantai logam muncul. Orang bisa melihat kegelapan hitam bergetar liar. Segera setelah itu, tangan hitam raksasa sepuluh ribu kaki besar tiba-tiba merobek kegelapan dan meraih peti mati batu yang terletak di tengah formasi lava. Bang, formasi lava yang sangat besar tiba-tiba memberontak dengan ledakan keras saat telapak tangan hitam raksasa menyentuh danau lava. Sungai-sungai lava melonjak ketika gelombang lava ribuan kaki mengaduk. Suara itu persis seperti naga lava raksasa. Dan itu mengguncang seluruh domain sampai bergetar terus-menerus. Guyuran, lampu merah-merah mengerikan melonjak karena lava dengan cepat mengalir ke bawah. Barulah mungkin untuk melihat bahwa pembentukan lava benar-benar terhubung ke rantai hitam besar ribuan kaki. Rantai ini ditutupi dengan simbol yang tidak jelas dan rumit. Lava dengan cepat mengikuti rantai ini dan mengalir ke bawah. Dalam sekejap mata, itu mewarnai rantai itu merah ketika lava mengalir. Orang akhirnya bisa melihat bahwa rantai besar itu benar-benar mengikat tangan hitam raksasa sepuluh ribu kaki itu. Sizzle-sizzle, rantai berubah merah menjadi merah. Dan kabut putih mengerikan segera meletus dari tangan hitam raksasa. Segera, pekikan sedih sekali lagi terdengar dari dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Tangan hitam besar itu berjuang, tetapi masih tidak bisa melarikan diri. Akhirnya. Tangan hitam yang sangat besar itu hanya bisa menyusut kembali dan menarik diri ke dalam kegelapan yang menakutkan, sementara raungan yang sangat tak tertangani bergema di seluruh wilayah. Formasi lava yang sangat besar akhirnya tenang setelah memaksa tangan kegelapan raksasa kembali, seolah-olah adegan yang mengejutkan dunia dari sebelumnya tidak terjadi. Peti mati batu itu terus melayang di atas danau lava, seolah tidak ada yang berubah karena kejadian yang tidak biasa sebelumnya. Mata pria berambut merah di dalamnya tertutup rapat. Namun, sinar merah tiba-tiba melintas di wajahnya yang tampan pada saat ini. Sementara 10 jari yang diletakkan di depannya tampak bergetar dengan lembut. Meskipun ini adalah masalahnya, dia tetap tidak bangun. Namun, sebuah wasiat tampaknya telah melayang. Dalam surat wasiat ini, ada suara rendah dan serak. The Ancient Divine Flame Tablet telah diambil. Aura batu leluhur. Apakah itu juga terluka parah? Orang itu juga memiliki aroma master es padanya. Dia, apakah dia sudah melewati reinkarnasi? Suara rendah itu perlahan bergema di seluruh wilayah gelap ini. Itu lama kemudian sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika keheningan kuno kembali, kolam batu lava di kotak merah-merah tiba-tiba berdesir. Dan sesosok manusia dengan cepat menyentak keluar dari dalam. Formasi merah-merah di sekitar kolam batu lava sekali lagi diaktifkan saat sosok itu muncul. Lusinan garis lampu merah-merah dengan kekuatan yang sangat mematikan sekali lagi meletus dengan cara yang eksplosif. Ekspresi lindung berubah drastis setelah melihat ini. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Kenapa dia begitu sial kemanapun dia pergi? Formasi ini benar-benar sakit kepala. Berdengung. Lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari kian kun baknya sementara kepahitan memenuhi mulutnya. Riak melingkar dipancarkan. Dan garis lampu merah-merah yang akan menyerang Lindung segera menghilang ke dalam kehampaan. Karena formasi yang berkedip-kedip juga secara bertahap menjadi tenang. Lindung yang semula tegang segera tertegun saat dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat lampu merah di depannya. Itu adalah tanda merah-merah yang jimat batu bawa kembali sebelumnya. Jelas, objek ini tampaknya mampu menghentikan formasi menyerang pemiliknya. View, Lindung diam-diam menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token merah-merah. Setelah itu, dia keluar dan memasuki formasi beberapa kali lagi. Formasi telah berhenti meluncurkan serangan padanya. Lindung akhirnya benar-benar santai setelah beberapa kali mencoba. Dia kemudian duduk di samping danau batu lava dan mengepalkan tangannya ketika buah roh kehidupan misterius muncul di dalamnya. Karena formasi itu tidak berguna melawannya, dia bisa menggunakannya sebagai area budidaya. Dengan perlindungan formasi ini, kemungkinan dia tidak akan terganggu. Aku akan menerobos ke tahap mendalam hidup di sini. Lindong memegang buah roh kehidupan misterius saat kegembiraan melintas di matanya. Dia sudah lama merindukan tahap ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 858, Pelayan Eksternal. Di sekitar danau didirikan tenda. Ada sejumlah besar figur di dalam diri mereka. Dan suara-suara samar namun lincah bisa terdengar. Angka-angka ini secara alami adalah anggota guglan yang menjaga tempat ini. Keaktifan asli di Pulau Roh Misterius telah dengan cepat memudar setelah akhir pertarungan untuk buah roh kehidupan misterius, dan berbagai faksi telah meninggalkan satu demi satu. Hanya klan Gu yang tetap tinggal untuk melindungi Gu Yan saat dia berlatih. Sebuah batu hijau menjulang di belakang perkemahan. Sosok cantik duduk di sana dengan damai dengan rambut hitamnya yang tergerai. Samar-samar. Gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas terus memancar dari dalam tubuhnya. Di sekitar batu hijau, banyak murid Gu Klan terus mengawasi tempat ini, sambil sesekali mengobrol dengan suara rendah. Kekuatan Yuan yang berasal dari tubuh kakak perempuan Gu Yan semakin kuat dan kuat. Aku pikir itu tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos ke tahap awal mendalam kehidupan. Mengenakan pakaian merah. Gu Ying menyampaikan komentar iri saat dia melihat Gu Yan yang berada di tengah-tengah pelatihannya. Haha, jika kakak perempuan Gu Yan mampu menembus ke tahap mendalam kehidupan awal, Gu Clan kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang selama martial gathering kali ini. Di samping Gu Ying, seorang murid Gu Clan menyuarakan persetujuannya sementara tertawa. Itu benar kakak laki-laki Yun Tian dan kakak perempuan Mengki sama-sama ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika kakak perempuan Buyan bergabung dengan barisan mereka, bu klan kami tidak akan memerlukan bantuan eksternal saat ini. Petik dua. Namun, terlalu optimis tidak baik, empat klan lainnya tidak mudah dihadapi. Klan Sentu itu bahkan lebih hebat setelah memenangkan pertemuan bela diri sebelumnya. Nama Iron Asura Sentu Jue terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Aku pernah mendengar bahwa orang itu baru saja menerobos untuk memajukan tahap kehidupan mendalam dia benar-benar monster. Benar, Wei Zen dari klan Wei juga telah lama mencapai puncak tahap kehidupan mendalam. Kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Wei Song. Petik 2. Sepertinya pertemuan bela diri kali ini akan menjadi agak intens. Sementara beberapa murid guklan ini saling berbisik. Guya berjongkok di samping danau. Matanya terus-menerus menatap permukaan danau yang tenang dan tidak berombak. Sementara tangannya yang mudah gelisah dengan rumput dan pergi ke sampingnya. Dari waktu ke waktu, sepotong kekhawatiran akan muncul di matanya. Jangan khawatir. Orang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika ada bahaya di dasar danau, itu tidak akan bisa menyakitinya. Petik dua. sementara Guya linglung, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Selanjutnya, dia melihat Guying berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat, sedikit menyeringai saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, Guya juga mengangguk. Setelah beberapa keraguan, dia menjawab, tapi, dia sudah berada di sana selama setengah bulan. Pada saat ini, akan lebih baik untuk menunggu dengan tenang, lebih jauh lagi. Ini tidak dapat kamu lakukan jika kamu tidak dapat merasa tenang. Ketika kakak perempuan guyan berhasil maju, kamu dapat memintanya untuk membantu kamu melakukan pencarian, kata Guying. Mungkin karena diintimidasi oleh Lindong sebelumnya, sikapnya saat ini terhadap Buya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu, mari kita lanjutkan menunggu. Buya ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Waktu berlalu dengan tenang dalam sikap tenang ini, dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam waktu ini, masih belum ada jejak lindung keluar dari dasar danau. Ini membuat beberapa murid Guklan memiliki keraguan dalam hati mereka. Namun, tidak ada yang berani turun dan mencari. Untungnya, peristiwa yang menggembirakan telah terjadi ketika akhir bulan tiba. Pelatihan Guyan secara bertahap mencapai akhirnya. Bang Bang Gelombang demi gelombang Yuan Power yang tampaknya tak berbatas dan tampaknya jasmani memancar dari Guyan, yang duduk di atas batu hijau. Tekanan dari kekuatan Yuan membuat wajah beberapa murid Guklan sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Guyan akan melakukan terobosan. Tekanan Yuan Power terus meningkat di bawah tekanan beberapa murid buklan Di dekatnya, tidak punya pilihan selain mundur agak jauh. Sebelum merasa sedikit lega dari tekanan. Bang rumbel, tekanan berlangsung selama beberapa menit. Selanjutnya, kekuatan Yuan yang tak terbatas yang memancar keluar tiba-tiba menarik ke dalam tubuh Gu Yan dengan kecepatan yang menakjubkan. Sementara kekuatan Yuan sedang menarik, suara seperti guntur samar-samar terlihat. The Yuan Power akhirnya sepenuhnya ditarik kembali ke tubuh Gu Yan, Dan semua suara yang sebelumnya terdengar secara spontan berakhir. Namun. Keheningan aneh ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Selanjutnya, mata guyan, yang tertutup rapat selama sebulan, tiba-tiba terbuka. Bang, begitu matanya terbuka, aura yang sangat tirani langsung meledak dari dalam tubuhnya. Dampak yang dihasilkan menyebabkan gelombang raksasa yang tampaknya menghancurkan langit terbentuk di permukaan danau. Sebelum air danau mengalir turun dari langit seperti badai, dengan lambaian tangannya seperti jadel. Yuan Power menyapu, melemparkan badai yang mengalir deras. Pada saat ini, sebuah kegembiraan yang tidak dapat disembuhkan muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan elegan. Selamat, kakak-kakak. Gu Yan, murid-murid pelangi sekitarnya cepat berkerumun. Kebahagiaan muncul di wajah mereka saat mereka mengucapkan selamat. Suasana hati Gu Yan pada saat ini jelas luar biasa, dan senyum muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum pandangannya berbalik dan mengunci danau. Dengan heran, dia bertanya. Dia belum datang. Ya, kakak Lindong sudah di sana selama sebulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas apapun. Saudari tetua Guyan, apakah kamu ingin turun dan melihatnya? Guya berulang kali menganggukkan kepalanya. Guyan merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu sebentar. Lindong memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan tidak akan dengan mudah mengalami kecelakaan. Jika dia memiliki rencananya sendiri untuk berada di sana, dan aku secara tidak sengaja mengejutkannya, itu tidak baik. Petik 2 Setelah mendengar jawabannya, Guya hanya bisa mengangguk. Apakah ada hal lain yang terjadi selama ini? Memutar kepalanya, Guyan memandang ke arah Guying dan yang lainnya dan bertanya. Ada. Kami telah menerima transmisi roh Yuan dari klan Gu. Namun, kita masih membutuhkan kakak perempuan Gu Yan untuk membukanya. Gu Ying buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangan seperti istana, sepotong batu giok merah darah muncul dalam sekejap. Transmisi Yuan Spirit Banyaknya alis hitam Gu Yan berkerut samar saat menerima giok darah. Saat dia menggenggamnya, pikirannya bergerak dan dia membaca pesan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, wajahnya berubah menjadi sangat marah dan sedingin es. Apa itu kakak perempuan Guyan?" Setelah melihat perubahan wajahnya, Guying dan yang lainnya menjadi takut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Yun Tian telah terluka parah oleh seseorang. Suara dingin Guyan terdengar. Kemarahan yang tidak bisa disembunyikan terkandung di dalamnya. Apa kakak Yun Tian sebenarnya terluka parah? Dia memiliki kekuatan untuk menyerang tahap kehidupan mendalam yang canggih." Petik 2. Tepatnya siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Ketika kata-kata Guyan terdengar, keributan segera menyapu murid-murid Buklan di sekitarnya. Wajah mereka menjadi jelek ketika mereka berteriak dengan khawatir. "Ini mungkin klan Wei." Jawab Guyan sambil dengan erat mengepalkan tangannya seperti jadel. Dia ingat apa yang dikatakan Wei Song hari itu. Ternyata mereka benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Gu Yuntian. Orang-orang yang tercela itu, jika kakak Yuntian menderita luka serius, klan Gu kita telah kehilangan seorang ahli untuk pertemuan bela diri. Klan Wei pasti melakukan ini dengan sengaja. Gu Ying marah, banyaknya alis hitam Gu Yan berkerut erat saat dia bergumam. Jika kakak Yuntian tidak dapat berpartisipasi, akan sulit bagi klan Gu kita untuk mencapai hasil yang baik dalam pertemuan bela diri ini. Saudari tetua Guyan, berbagai klan dapat mengundang seorang pelayan eksternal untuk pertemuan bela diri. Kali ini, Gu Klan kami belum mengundang siapapun. Seorang murid, Gu Klan berbicara dengan ragu-ragu. Tidak ada satu bulan lagi sebelum pertemuan bela diri dimulai. Selama waktu ini, aku khawatir kita tidak akan dapat menemukan penolong eksternal yang bisa dipercaya dan kuat. Guyan menggelengkan kepalanya dengan lemah, namun... Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat para murid Guklan di sekitarnya, dan memperhatikan bahwa mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke arah danau yang tenang dan tenang. Lindong adalah pilihan yang cukup bagus. Jika kita dapat meminta bantuannya, dia mungkin bisa menggantikan kakak Yun Tian. Hati Gu Yan sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia dengan pahit tersenyum dan berkata, Lindong hanya memiliki hubungan kerja dengan kami. Mengingat karakternya, aku khawatir tidak mudah mengundang dia untuk menjadi penolong eksternal Klan Gu. Petik 2. Lindong tidak suka masalah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang pragmatis. Jika kami dapat meyakinkannya dengan beberapa manfaat, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bantuannya, kata Gu Ying. Manfaat Keluarga yang memenangkan pertemuan bela diri akan mendapatkan tiga kuota untuk memasuki Menara chaotic dengan benar. Aku percaya bahwa dia harus tertarik. Kata Gu Ying, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Lagi pula, di wilayah angin laut surga, banyak orang yang ingin memasuki Menara chaotic Namun, Menara chaotic dijaga oleh lima klan besar. Setiap tahun, hanya tiga orang yang bisa masuk. Pertemuan bela diri ini sebenarnya adalah metode untuk menentukan keluarga mana yang memiliki tiga kuota. Gu samar-samar mengerutkan alis hitamnya. Tiga kuota sudah sangat terbatas, tetapi manfaatnya memang sangat besar. Namun, dia tidak tahu apakah ini cukup untuk memindahkan Lindong. Dia tahu bahwa yang terakhir sangat keras kepala, dan Gu Yan sudah merasakan ini sebelumnya. Kami akan menunggu di sini sampai Lindong keluar. Pada saat itu. Kami akan menyebutkannya kepadanya. Jika dia tertarik, kami akan mengundangnya sebagai pelayan eksternal untuk lagu kami. Jika dia tetap tidak tergerak, kita akan memikirkan cara lain. Petik dua, "Mendengar kata-kata guyan, guying, dan yang lainnya mengangguk, hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal."